Halo semuanya, welcome, welcome nih Welcome back to my channel Kembali lagi di channel yang selalu Memberikan info info Potter to date, Dan tentunya membahas Seputar dunia slota Oh, oke okay. Cakep ya Kita langsung pantau di sini ya Dapetin frisbee nya nih di awal permainan Aduh, dududu Masih pemanasan udah langsung dikasih Yang enak-enak ya, enak, enak ya. Mudah-mudahan sih hasilnya juga enak nih Oke okay, ya. Tentunya di sini aduh ya gue main uh, bawa modal 300k ya. Gue spin di bet ribu dan langsung dapetin free spin. Ya, kita coba lihat nih apakah hasilnya juga sesuai dengan uh, bet yang gue mainkan ini ya bestie. Oke, okay, sejauh ini lumayan deh nah, buat kalian para supporter yang lagi nontonin video ini jangan di skip, skip ya, tontonin sampai selesai ya biar gak ketinggalan info terbaru dan juga kalian uh, bisa dapetin cuan-cuan pambahannya di sini ya karena di sini gue akan membahas putar tips dan triknya biar dapetin cuan di uh, Situs yang gue mainkan ini dan pastinya gue akan membahas seputar info slot gacor hari ini Oke okay, dan juga uh, gak cuma itu aja ya di sini gue juga akan sharing-sharing tentang pola slot gacornya Dan juga bocoran-bocoran slot gacor nih Jadi simak-simak terus biar kalian uh, Gak ketinggalan updatean updatean terbaru ya, Bestie. Oke, okay, kali 5 cakep, lumayan Bestie ya 116.000 dikali 25 anjay. Langsung dikasih 2.900 ya. Aduh, Lumayan-lumayan lumayan ya. Ternyata Uus mantep ya, emang kakek kesayangan gue. Oke dan tentunya jangan lupa untuk dibantu supportnya di like, comment, subscribe ya Dibantu share, share video gue sebanyak-banyaknya juga Ya biar channel gue juga makin berkembang nih dan makin main juga bestie Oke okay. nice Dan tentunya sini gue bermain di disitu slot gacor ya Di itu slot gacor dan terpercaya jadi ya langsung gacor-gacor aja nih tempat bermain gue selalu di lollipop 138 ya jadi buat kalian yang mau join di lollipop 138 langsung merapat ke channel gue ini ya besi pastinya kalau kalian ingin cobain pola dari gue di sini boleh banget langsung gas aja ya semoga kalian uh, mendapatkan keberuntungan dan dapetin cuan-cuannya juga dan pastinya disini gue hanya sharing-sharing dan tentunya hanya berbagi ya tidak ada unsur paksaan juga jadi bebas-bebas aja buat kalian yang mau mampir ataupun kalian yang ingin mencoba ya Bestie. oke okay. punya gercep-gercep yang mau join di lollipop138 untuk linknya nanti akan gue taruh di deskripsi kolom komentar ya Bestie besti, -besti. aduh kali 12 nya lewat cuy oke papa ya main santuy-santuy aja sambil ngopi-ngopi sebat-sebat boleh banget ya biar lebih menikmati gamenya dan uh, tentunya nggak perlu nafsu-nafsu juga sih ya main santuy aja sesuai feeling ya rezeki nggak kemana juga ya yang penting kita sudah berusaha ini namanya setiap permainan malangkala itu sudah biasa ya berarti ya jadi ya Mau hasilnya seperti apapun ya, kita juga harus mau terima resikonya ya. Kalau kalian nggak mau terima resikonya, mending gak usah main aja ya. Oke, kita masih cocok-cocok manja. Di sini gue udah dapetin 7 juta nggak tuh? Gila sih gacor parah ya parah ya, aduh. Di sini gue main di RTP tinggi, tentunya ya. Jadi saran-saran gue, kalian sebelum main, coba cek untuk RTP suatu hari ini, terlebih dahulu ya karena kalau kalian main di rtp tinggi itu untuk uh, dapetin cuan-cuannya juga semakin tinggi jadi uh, kalian juga uh, tahu nih game-game gacor -game hari ini dan pastinya nggak perlu ribet-ribet juga harus tanya ya ke teman-teman kalian yang pasti di lolipur 138 kalian sudah bisa cek langsung untuk rtb nya dari mulai yang terendah sampai yang tertinggi ya bestie oke okay. Di sini menurut gue sih udah puas banget ya berkali-kali lipat juga nih Mungkin gak lama lagi gue bakal sikat aja ya Lumayan nih bisa buat shopping gak tuh <laughs> Oke okay. Dan tentunya jangan jadikan game ini sebagai mata pencarian kalian untuk sehari-hari ya Jadikanlah untuk hiburan-hiburan untuk sekedar mengisi waktu luang ya besti Dan gue juga ingatkan untuk kalian yang masih di bawah umur 17 tahun Gue harap di skip skip aja apabila video gue lewat di beranda kalian ya mesti karena video gue ini mengandung konten dewasa ya jadi hanya diperbolehkan untuk usia 18 tahun ke atas ya jadi di skip-skip aja ya sayang-sayangku oke okay. mau buat kalian yang sudah bergabung di lollipop138 semangat terus tempurnya ya Semoga dapetin kemenangan yang besar, dapetin cuan-cuan yang banyak. Pokoknya hmm. gue doakan, semoga kalian semua dapetin profitnya ya. Oke. Okay. Pokoknya makasih buat semuanya Sudah nonton videonya dari awal sampai akhir ya besti ya Mungkin uh, sampai sini aja video gue kali ini Karena gue udah dapetin cuannya dari yang modal 300k Dan gue udah dapetin jutaan jutaan ya besti Gue pamit undur diri sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya Oke okay, bye